Halo, nama aku Momo. Halo, nama aku Jamie. Kamu kayaknya orang baik. Kayak berteman dengan aku. Mama, mama, mau. Aku nggak mau. Mau ya? Tidak. Mau ya? Tidak. Mau ya? Tidak. Mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau. mau Oke okay, mau, deh, mau, aku mau. mau. mau, mau. Yes, yeah, sekarang kita berteman. Kita akan pergi sekolah bareng. Akan bareng. tidak bareng. Nanti bareng. Mama, mama, mama, mama. Mama, maafkan aku karena hidup aku akan hancur ke depannya.